Menanti, pilihan hati tak pernah ku miliki. Kisah yang takkan terganti yang sang... Kau peduli kisah cinta yang sejati, yang sama, ku yakini yang selalu. Ku miliki kisah yang takkan terganti yang sama ku yakini segalanya telah ku beri tak pernah kau peduli Bisa cinta yang sejati yang samar ku yakini yang selalu ku ambil.